Ini kulo nih, kulo meskipun gendong, saya itu penganut fanatik, penganut fanatik, faham isek faham isek tuh faham seneng pangeran. kulo nih udah anak kulo, udah di baju kulo, gak cocok kemarin seneng santri, cocok kemarin seneng pengaruh, dari segi mereka itu pengaruh kita, kita seneng mereka atas nama ngamal, gak konconong kok, kulo nih disana kita alat sering, tidak, ya, sering nggak tenggiogjo tidak piambaan, gak kulo sering anak kulo tak ajak piambaan. Ya, melatih diri bahwa kita hanya bisa menikmati Allah karena nikmati santri atau pengaruh kok nang lengser kayak gus duru singianati wa anak buaya gabes sing digede no kak gape nasi be semoneku digede-gede dewi bareng gede dom pencelat opera lor kalau misalnya dewi santri bareng kode gede deh di pengaruh par partai, ini kampanye p 3 santri ini kampanye BKB itu walian, ini BKB, santri ini eh, akhirnya aduh fatwa, kamu manfaat raman faat atau rana takut <tuh> <tuh> yang ada di menanti lorok nah, saya betul nggak apa-apa, misalnya santri kulab, partai ini aneh-aneh betul nggak apa-apa anggar ke PDS, betul nggak itu apa lah, itu. <tuh -tuh> <tuh -tuh> aneh, PDS mungkin nonton kaget, lucu, kok aneh partai kok damai apa-apa jantara, ya, apa-apa, atas nama kebangsaan apa-apa, -apa. tapi atas nama santri kita eh, jagal, cung gagal <tuh -tuh> tapi nggak apa-apa, atas nama kebangsaan apa ayo nanti backup PP3 pan PDIP itu kan. Ya masih lumayan. Ya itu enggak apa-apa kamu harus siap. Karena dalam paham isek, sama ya, tak war real dalam paham isek, seksa terbesar bagi seorang mukmin itu an anzi halawata munajat dicari pengiran. Tentang hadis kutsi. An anzi ayan to jabut sapa ingsun Allah halawata munajat ing manise munajat ning ingsun. Jadi abot-abot seksual itu kalau kita sudah tidak merasa nyaman, tidak merasa asik, munajat najat pengiran. Sebab itu Rasulullah wah, la kau iman manro dia bilahin, wah roba, bila Islam itu nak uong isong rasa anomali seiman, mak puas biar pengiran. La puas tu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang su syukur. Nah misalnya kalau pulang pulang jenengan ngeloh, nak pulang jamaah santri nak dosen, dosen gajine jelas, sak jamnya jelas, ni air jelas. Salam templek kita takokno pira rapan terus Nah ngono wae ngeluh terus. Teru. Ngono adusan dosen yo ya ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Lah kan wani mati, nah, masih sama sama wani mati demi dosen e. Ngeluh pisah Dibojo ayu ngeluh, ora enak dibojo ayu rawan selingkuh, rawan disenengi uang gue dibojo elek ra enak dibojo. Nah ora ana bare. Wani bener pengiran diancam enak e babine dia angkat terkungkung terus oleh seksaku. Mergo ya mesti tenan. Kulo sering dilapuri kalian konco angkatan kula. Gus kok masalah ya, misalnya, ada yang rasa, kus, utara, Lepas, Aku, aku, aku tidak ndeni lagi apa? Masalah. Ah Gede ya, biasa mah awan dulu, makam pulau enggak sedih cinta. Kakek urang udah, sing orang udah, sing orang pengeran. Sing orang udah <tuk> masalah ya? karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak suhu. Suku akhirnya kita ngeluh. Soalnya setelah ada wanginya itu nanan, jebel bong raja cok noluh itu yang repot. Mau nih gua apa? Istimewa nih, sulon. Ngabung, Quran, wama, -mati, rabi, ngalim, ngaku ama Zabekuran, wah ama bini mati rofikan apa? Kolong ngalep, bingaku ngalep, dia dua yang ngaku nopo ditu wae ana ndedek malah menengah ae. Enem kula nu syukur. Bueti, kula mben bueti. Kulo ge maneh mati lebih suwargo wae kula mbek pangeran nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuan, memang begitu Tuhan mengajarkan kita begitu anak Indonesia napa? Abdi. Aku itu menurut penyangkaane kawula aku. Singga ana cerita nggene neng neraka niku wonten tiyang alim soleh Teleponan suarko, kita kau iga roh pangeran, kau roh mebun suarko ya, kau kikulo senangi berta senang opo senang opo, mes mebun roko, kak ngaraganya aku iga roh pangeran, kau kau kau kau kau amal kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau pernah menduga, ya Allah Kalau kau kau di sini Wong mboten nate terbersit pikiran kula lak jenengan sesadis ini sejahat. Akhire Pikiran zaman ngalem lagi Seneng ngoten ngulor <tuh> ditambah di bupati n pd cara ngulor bupati lagi pejabat cara gegeran ini pejabat cara benggeran ngajar no. daripada pd bang <tuh> ngulor yang ditawari pengurus NU dan tengkerempang batin daripada pengurus ando masih yang jelas aku NU rasa pengurus pengurus pengurusnya benggeran no. ngajar noel dalam kitab kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya kusnudzan kepada allah sampai itu tadi ketika harus jelas-jelas ini di faris neraka itu melengak melengak itu udah itu kecewa hahaha <laughs> kecewa pengiran, sing yang disongkau tidak sesadis itu hahaha <laughs> ma'azun nubikaya Allah ila khairan saya itu tidak pernah ngira kalau jeneng akan ses, <laughs> langsung bapak mungkin bonus warga banyak cerita-cerita secara hadis itu sih begitu wanten tiang yang meregani posisinya Pangeran tuh rata-rata masih surga termasuk ceritanya kajian nabi Aono rojulan membahani Israel, itu di lembaga nuswarga mergo wasiat, aku nak mati, aku gerus nih bumi, senak jadi abu sebar nongenglaw. Ketika pengiran takut, lu kau nganti guno asal usulik, asal guno sungkan, berjendengan. Mergo ratau ngamalah ape? Gua berpikiran di lembaga nuswarga, orang gampang sungkan nganti guno, sungkan lah, paling. Wong ngapain sih dia malai-malai kau fataiku beti pasai ku sungkan, sungkan, laper jenengan lu. Kau betina tinggal malafet, nabo, sungkan, nabo, laper jenengan. Mereka dulu beruswargo. Anak ibadani nabo, sampai abdul bin Mas itu apa mati ini ku omong nangis muni. Kue rasakan nangisnya aku, aku masih beruswargo. Ketika ditanya kenapa sampaian PD begitu, Wakat Kaular Rosul Layamu Tanah Hadukum Ilah Wahwaiyusiluzurna nabo bila jago geman kau mati kecuali dalam keadaan khusus tan baik-baik kita harus yakin kalau dengan allah itu baik-baik saja gunanya opo kita diajari berdina buat abismillahirrahmanirrahim nangun lagi alquran yang ganti aib bismillahirrahmanirrahim nah itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahman rahman ya rahman rahim ya rahim martini agak walas si orang agak siksa ulah nabi santai-santai senggolmu tak Lalu nah, aku mau dalamnya ingun lah, pokai ada ngaji arahman Ar rahim. Menisanai Bismillah yang ganti Bismillah sedetail iko Bismillah syari ilhi misalnya. <tuh> nah kalo <aku tuh> sering itu tak kau, nah jinaklah di perawat disalah. Yo rah, perawat tiga sah, salah ibuan pangeran penypuram. Kemudian cerita tentang hikam nih, nih cerita tentang hikam. Nah simbol dari bukan bukan berarti hikam simbol dari bukan bukan. Onan wali dengar tang bul tazam, mul at tempat mustajab. karena dia wali masuk dengar duit duit duit aja rabaan, terus wali gue jaluk dah Duit, jaluk duitnya deh, dengar ya Allah, saya hanya minta satu hal. Dia nih ku- ku lo selamat lo saking durakan nih jenengan. Nanti sahuripurepo, -sahurip obatnya nanti emak siap teng. Eh, siapa pengiran wanti? Nah, sifat gua fur ku rak ngah anggur. <laughs> <laughs> Anan deh sifatnya fur, woi mereka Salah, lha nak salah sifat Gofurku, Ra Allah. Ya, nggak Ya kita manfaatkan. Siapa <laughs> pengiran nufae na'adhu ghofroni, terus sifat Gofurku tak ada kok. <tuh> Jadi kita harus begitu harus Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat tapi karena sungkan pengen bukan karena takut pengiran koyo Hitler nak salah sidik nyiksa, nak salah sidik nendang to Kita ndak maksiat itu bukan karena takut Tuhan. Dengan artian bahwa Tuhan itu senang nyoal, senang kecangkeman, seneng ribet tuh ndak Kita menghormati Tuhan sebagai posisi itu Tuhan. Jadi kita takwa krono menghormati posisinya pengeran. Bukan karena kita takut pengeran kecangkeman. Senangnya kalau KPK sidik-sidik diaud, enggak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena mengregani posisi pengeran. Kalau wabah sumpah saya itu bayangkan andeikan nyolong utawa zino, andeikan itu sih takut ini buat tendusan izino atau nyolong. Kalau nudi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. An-anzia halawatan apa? Ya Allah saya ini takut kalau sama siat kemudian di hati saya sudah merasa ada asik dengan engkau dengan jenengan. Jadi kalau nudi nak melihat maksiat siat kayak saya itu ya begitu mang. Kalau nua nggak rapi ngeloh, utawa yap mak siat ini takut ini namus duga. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa, asik dengan jeneng. Saya setuju, masyarakat-masyarakat yang seperti yang kayak di kayak di Jisdika itu ada. Kitabul Iski, isyarakat, sayang dengan Tuhan, itu harus kita kembangkan. Untuk ulama ini, ulama sufi yang sangat senangnya pengirannya, tidak galu. Ini berapa-apa yang berpapak diambal, tapi saya setuju. Jadi, ada orang-orang yang berhidup, ada orang-orang yang berhidup, ada orang-orang yang berhidup. Jadi, kita berhidup, kita, kita berhidup, ada nggak nih, semua omongan berupa berbunyi, tapi wali dan jadi wali. Mereka berupa berbunyi, aku lari akhir tangis tengah papa tuh geng ofi. Itu kopi sing larang, ini sekalipun boleh sing larang ya. Garapan ini geng jarang tajud jadi Asik ofi pangeran. Badan itu ya sholat, sakat jari, impun, dan kalau aku dalil karena inti daripada munajat itu adalah atasan, adalah sebilah watak anda, sebilah dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu boleh watu singgir dia terus ngatur <hesitation> aina mulu kul ardi fihazilazal ndi enak ehtadi rojo, ndi enak ehtadi rojo, ndi enak rojo kok enak numpak mercy presiden kok enak numpak mercy di penggendang, berupa aki enak ehtadi wong suka, merkukur rataung ngerasa anu enak ehtadi wong mukmen nek mati penghe, mesti gue pedo enak ehtadi wong mukmen, enak enak nyaman gue penghe, penghe sama nyo dulu tong kitab-kitab katus tong ta'alim, muntali sekalipun pun cerita aina mulu kul ardi fihazil. Lazah, nanti rojo-rojo enak-enak, tidak dirojo enak-enak, tidak diwong suka. Gak ngalah nol nih, iki. Dan <tuh> kalau ngobatin sakit, bang nol enak itu dike, gede, kece, ngeliatin muten sakit. Ini bang nol enak, uang senang pangeran itu Saya, saya pun, nah, punya kakak wakil bupati. Saya kenal sama menteri, tapi ngobatin ate, kalau merosoi enak ada menteri, gue biasa sama Selagi aku cek senang pangeran, gue enak, titik. Makanya istilahnya gaji nabi. Gak kutuk mal iman, man roh dia Iman tu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kaya santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Iku iman apa pengirani wono. Merkoh dalil al alam mutahoyir. Wa aku lu mutahoyir hadis bal hadislahmu. Dak ayaku naminmu. Hadis. Iku jenisnya iman kering. Boy dene wono pengiranan percaya. Merkoh alam mutahoyir. Nak mutahoyir itu barang hadis. Nak hadis butomu. Nabi tidak pernah mengajarkan begitu iman tuh harus sampai dakotu mal iman harus ada rasa rasanya lah rasanya iman dimulai soalnyaman begituan Rodiabillahi Nabi Robben sebab itu Quran diulang-ulang Walladina amanu ashadu hubal lillah kalau semua mementenan pun nyaman dengan Tuhan sebab itu dengan surat al Baqarah yang ngeten ceritaan orang mementing khairul bariyah Inna amanu wa amli salihati walaiqahum khairul Bariyau ditutup napa Rodiawau Anhumbarodu anak terus Orang yang takut posisi Tuhannya jadi disebut waamma mankhovama koma robihi wanahan anil Orang yang takut posisi Tuhan, sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wanahan nafsaa anil, jadi gampang aneh orang Asia itu mergesungkan pangeran, orang merkowatinro neroko. Jadi, itu harus kita latih ya kita latih meskipun gak usah wiridan mau kayak ulama yang pelepuk-pelepuk yang durwatu nah jari sarai ngeten. jari sarai kenapa kamu milih watu? jari nasi yang nasiknya bergulunggungin kursi duwur liatnya nih ngisar anak-anaknya orang iso yang munggah gunung gak liatnya ini ngisar jadi ya dia ilmu nih disari hati nih. jari sarai itu cerita kenapa milih duwur gunung jadi rojo iso melepuk kursi ini duwur bisa didang tiding, ngono kowe rakisom gak gunung terus didang, tidak. <tuk> nah tapi ya, kalau kita, ya, kalau kita nela, lah kowe toma ambek ada ane rojo, kita. Kalau ukuran edang tidak rasional, misalnya neng. Ya, nah tapi didang diting dian, kau nggak kita. Lah kowe toma neng kenek presiden, toma neng kenek mata ane mengsugai ya kita. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik <tuk> kamu itu ya tidak rasional. <tuk> Uang kowe rangobes, kau kebien seger tuh ya tidak. Rasional, tidak rasional kan? Yaitan, bodoh ya? Bodoh-bodoh, -bodo Ethan, Ethan, saya nekmat, bodoh-bodoh, Ethan. Malah ini diaran al-majurun villa atau yang kitab saya itu, tidak dia sudah ketarik sama pangeran maju karena sama-sama Ethan kan? Daripada kue Ethan ngiler, nenek mati wong liyo atau Ethan mati diri. Sen ya, ya, syukur-syukur. ya enak ya? Rausaha ya itu kan malah. Cara kalo ndak usah kesana lah, ndak usah sampai muka gunung, bapak-bapak mau tren lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi yen ya, mati Ya kayak paham yo tak sampaikan ngoten. SBZ lah nak ngombe kopi. Iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena adine presiden tentu ning pawone mungkin berbagai kopi, pirang-pirang. Mungkin kopi Brazil, Sumatera, tapi sing diombe SBZ, sing saiki alhamdulillah ya um, sak cingkir riku. Lah nak dekne, tapi aku dua beragam kopi. Jajal pak campur bareng to, Sum. Ombe kira-kira rasanya piye? <laughs> Ya artinya kan bodoh, pak SBC yang ngombe sak cingkir kopi, gue ya sak cingkir kopi. Ya uang poligami ya bodoh, misalnya bujoni papat paling dirasak no cita, ya bodoh, eh, pak gue bujoni apa? Cita. Makan corong tak sabo, berasem sak gudang, si bapak kan ya, sak bi, pi? sak birik. Apa nak berasem sak gudang? Entah ini nikmat, buat anak sak gul, sak gudang. Itu penting ya, kearifan kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap su syukur sukur. Nah saat ini penyakitnya mulai pulau usul, para Kia itu jangan terlatih, mentoleransi umat singelup. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita apa ya kita kita apa ya, dengarkan kita apa, mungkinlah bener, tiru nggak? itu dididik, gua sering, oton tamu, Rian sering gua jadi ditamu. Saat ini mun kapok, mereka tak amuk tenan. Rian gua sering jadi ditamu perkoso kok dadi kaya comment sumpek terus is perkara ekonomi, perkara pengaruh ngene-ngene. Oh, mancen ngale momrong tutuk amun. Ya tak among kok. Maksude piye kowe? Ya kowe ku urung imane roh dewa andu marah duan, ciri utama wong apik mikir dirindani pangeran ta wae? Ora. Ke pikiranmu dirindani manusa ta ora? Lha iku sing maksudku ngaji momrong tutuk. Berarti kulo salah, ibunyu te salah. Ya jelas. misalnya salahna sing Allah. Pulau nih gue kesure pulau lorong kafir atau tidur ya masih ada tidur gue toh, suruh tidur ya birang, birang, birang, <noise> emang ada ide penting, penting di pangeran, nah, penting pangeran di ya usus gue ya. di pangeran gus tuh, soalnya tidur ya biasa ya, ada tidur ya gue tapi tapi rasa ngeluh ya biasa saja, masalahnya itu tadi ya, kita ini termasuk kehilangan banyak energi, itu karena sering ngeluh, tapi itu pangeran sama yang kan, wa amma, bini amma, tirofikan apa, sama nggak telok, teman aki. Sampai apa bab khusus, sampai Qadir sampai mantan bab khusus, sampai mantan Abdul Qadir sampai mantan bab khusus, dawe si Abdul Qadir, mati kan sampai mantan sampai ngendikan bab khusus, sampai mantan bab khusus, sampai mantan bab khusus, sampai mantan bab khusus, sampai mantan bab khusus, sampai mantan Husain Al-Hallaj ini sempat kepeleset. Sayang rusak periode bi aku. Terus rusak aku tak selamat. Oi, cek ra cek ra puas melebu cek terusno. Wa an aliku liman min muridi wa muhibi wa wilayah milki apa Aku tuh biar asra khayan wa mai wamai maita. Wes bawoe sing seneng aku sing menggedaki aku sampai kiamat. Nah, kepeleset tak aku apa mereka secara real, si Abdul Qadir itu begitu ya tidak, itu ngomongannya Wong isek artinya si Abdul Qadir yakin bahwa orang yang senang dia atas nama Allah tentu Allah mesti nolong ya, berangkat dari satu keyakinan yakin kalau ngaji mengajikan ini pede mau, ragu tidak di disalah orang yang bergabung metodenya ini, kurang ini, kurang ini paling si ngomong-ngomong kan menusa, gak penting kecuali di jibril ngadani aku, gak ngaji mengajikan cara pengiraan metodenya ini berubah nah, itu kan karwane yang menghormati Nah, anak menusu aja udah anu barik, bener ceritanya Lukman Hakim niku, jong cong Lukman Hakim ngandani nda nih anaknya emosi tau, nggak using paling populer, cong nggak nasi niat nggak malah, tapi ya api rasa peduli omong wah wow. tapi emang no, pak ya cecet nih pasar nih, terus jadi cerita populer, bareng jaran dituntun anaknya, eh uang tua orang ngajar, enak-enak ya, anu pak anak ekonun, eh anak ekonun pak anak orang ngajar, bapak ekonun tuh anak enum. Nah, ya soalnya gini, tinta no, numpang wong lor, jadi jarang sitok tok di terakhir diwali dituntun wong lor, jadi <laughs> oh, jarang sih dituntun. Ya, kita akan begitu. nak dia kaya intelek, jari sekuler, wuh sekuler, ngerasa salah nak salah, jari kurang wawasan. Hei, <laughs> eh, ada bar itu, nah, gusdur kuis sekuler, gitu. Ah, gue dikia ini, kia keluna keluna, no. khusyuk, jari kurang nopo wawasan orang nobari lah saya ikombinasi orang gelem mereka bodoh kepengen kuasa Uwasan. kuasa Uwasan. Uw, itu dino kuah itu ini harus kita latih yang penting kita begini bukan karena hitung hitungan politik dak memang dari dulu tuhan tuh gubeteng ambek uang allah tuh gubeteng jadi disitu sampai uang itu insaan tuh besarri doa ahubil khoi nah, seneng anim nengonos saat ini betul sakit enggak butuh repot gak ada anak cilik jadi, sama radihana Johana, saya kira anak cilik, dianggap geprop problem. Gue nanti patah ini, iya, iya. Gendeman gue, saya gak HP. Gue gak tau sama gue, gue tidak, tidak, Gus. Fokus rumah tangan, Gus, benda capek HP. Oh, sih susah bahasa Islami, sih, kayak... <gbg> Om, dia cari koran dong, kura-kura warden. Kura-kura ganti wah, aku, dia anak cilik, senengannya anak dolanan, bea, aku. Selesai itu, aku, dia anak cilik, senengannya dolanan. Biar aku, laku ya senang Selesai dah, senanglah dia bawa ke malam. Mana dia nak cari kok apa dia nguyah, ke mulut, apa dia bawa ke mulut, apa ngising? bawa ke apa dia bawa apa dia bawa ke apa apa Mau cerita yang asik-asik kae. Kayak kula ngkiyai mlayu mrenean sani ora tahu lah kula ngono. Pede wae damai Kula ora urusan wong komentar piye ora. Urusan gunane wong alim yang percaya pangeran niku. Paham nggih, sampe disebut. Ya masalah ini masalah penyakit. Mane kalau bilang berarti ini sudah menjadi penyakit. Kita gampang napa ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarrun apa jaz'a wa idza massahu khairun apa manuan niku illal musal artinya kalau kita sudah berani sholat kudu ko rade mental jazua kudu rade mental gampang ngel. gampang seperti apa? misalnya sampai ngayai orang alim lah seperti apa? ngantil kulam oke orang alim apa, apa rahmati Allah? kagau orang alim saya jawab saya yang puh saya yang puh orang mana di Indonesia warga yang mlebu orang alim saya yang mlebu orang alim saya yang mlebu orang dirahmati Allah Allah itu hebat merahmati aku ya iso orang alim ya iso jadi seperti yang puh paham ya? malamnya terus nyengben di terus nona boh wak anak insanu acula lan ono sopo menuso iku acula nyuakeh kesusu nih di dua ayik lawan dunga no alana singa ing atas ya wadeweni insanu ada minatoran orangan ninggalivi akibidam akibat itu alam bacaan lelah.